Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Alia Di video ini saya mau buat vlog atau video tentang eh, 6, 6 cara menidurkan anak atau bayi yang mudah dan perlu untuk dicoba buat teman-teman semua Nah, karena membuat bayi tertidur lelap itu sangat tidak mudah ya Untuk ibu-ibu yang mengalaminya lebih jika bayi itu e, kerap e, terbangun e, pada saat malam tengah malam gitu dan membuat kita itu merasa kelelahan. Nah, di sini saya mau e, berbagi informasi pengalaman saya juga ya. Bila bila ini terjadi, bila bayi tersebut atau anak tersebut sering bangun-bangun malam Kondisi ini akan berdampak pada kesehatan bayi atau anak tersebut, bahkan ibu itu juga ya teman-teman. Oleh karena itu, ayo simak cara menidurkan bayi dengan efektif di sini. Nah, pada umumnya, bayi yang baru lahir belum memiliki pola tidur yang teratur. Hal ini dikarenakan bayi yang baru lahir tersebut belum bisa membedakan antara siang dan malam sehingga mereka cenderung tidak mengikuti siklus tidur normal jadi kita harus me, apa, menormalkan siklus tidurnya kayak gitu teman-teman dulu juga waktu fadul baru lahir kan kayak gitu juga dia belum apa sering bangun malam dan tidurnya ya siang kayak gitu jadi saya capek banget jadi perlu banget harus dirubah seperti kita seperti orang Orang lain yang bisa tidur normal gitu ya Nah ini ada beberapa cara menidurkan bayi Yang dapat teman-teman bisa lakukan dan terapkan di rumah Yang pertama Yang pertama atur suhu ruangan Sama seperti orang dewasa Bayi itu tidak bisa menikmati tidur di ruangan yang terlalu panas dan terlalu dingin Yang sedang-sedang saja gitu Oleh karena itu aturlah suhu kamar tidur dan kelembapannya agar nyaman sebagai cara menidurkan bayi supaya ia tertidur dengan nyenyak nah itu juga salah satunya ya mengatur suhu ruangan umumnya umumnya suhu kamar tidur yang dianggap ideal untuk bayi itu sekitar 21-22 derajat celcius. jika bayi terlalu apa kelihatan berkeringat maka tambahkan lapisan kain untuk membantu menyerap keringat. Atau kita itu apa namanya? memberikan pakaian yang enak terus alas, alas apa namanya? alas tidur yang nyaman dan menyerap keringat ya teman-teman. Terus kalau misalnya bayi tersebut kedinginan ya harus kita kasih selimut kayak gitu. Jangan dibedong. Jangan dibedong ya. Karena kalau misalnya di bedong dia susah bergerak-gerak ya Kan kalau di bedong itu untuk menghangatkan e, Bagusnya itu ketika e, bayi tersebut sudah baru selesai dimandikan itu di bedong gak apa-apa Sementara Nah itu Terus yang kedua cara yang kedua adalah memberikan pijitan pijatan Salah satu cara menidurkan bayi yang efektif adalah memberikan pijit bayi. Pijitan yang lembut dapat membuat bayi merasa nyaman dan rileks. Bener banget teman-teman. Karena kalau sudah capek kan ya, kayak kita orang dewasa kan ya, capek badan semua. Maksudnya badan kita capek semua, itu enak banget kalau misalnya dipijit. Eh, tidur kita jadi rileks dan nyaman. Dan nyenyak seperti itu. Pijitlah bagian lengan, kaki dan perutnya sebelum tidur terus kalau saya itu setiap sebelum tidur itu saya kasih minyak telan biar anget biar nyaman di, di badannya saya kasih minyak telan semua badannya gitu. tidak perlu terlalu lama cukup lakukan hal ini sekitar 15 menit saja itu. kalau kita mau mijit ya Teman-teman juga bisa menggunakan baby oil sebagai minyak pijet Kalau saya sih e, minyak telon Sebaiknya hentikan pijatan bila bayi terla, terlihat tidak nyaman dan rewel Atau kalau misalnya kita nggak bisa pijet kita bawa ke tempat tukang pijet Atau mbah-mbah biasanya Kalau si Fadol saya bawa ke tempat pijetnya memang khusus bayi ya Jadi setiap minggu itu saya bawa ke tempat mbah pijat dan setelah itu pasti dia tidur nyenyak. Seperti sekarang dia lagi tidur habis pijit terus cara yang ketiga adalah berikan pakaian yang nyaman. Nah itu yang saya bilang ya supaya dia enak tidurnya kita berikan pakaian nyaman uh, seperti bahannya yang yang sering kita apa yang sering banget digunakan oleh bayi itu berbahan berbahan katun. Nah, itu. Itu enak banget ya. Ini juga merupakan salah satu cara menidurkan bayi agar dia tidur lebih cepat. Nah, itu memberikan pakaian yang nyaman buat bayi. Selain itu, pakaikan popok yang mudah menyerap cairan untuk mengantisipasi apabila bayi pipis sehingga tidurnya tidak terganggu. Nah, itu biasanya saya kasih. Kalau sekarang sih langsung aja dikasih uh, pempers ya yang mudah menyerap kalau biasanya saya pakai yang Mami Poko Mami Poko itu bagus banget membersnya ya yang apa maksudnya itu tidak kemana-mana dia itu pas di di apa dibuat dipakaikan gitu loh itu pengalaman saya sih pakaikan buat si anak saya terus yang keempat cara yang keempat Bawa baik ke tempat tidur dan pastikan posisi tidurnya aman. Nah itu. Perhatikan tanda-tanda bayi mengantuk. Jadi kita harus, kita itu juga harus mengetahui tanda-tanda bayi kita itu mengantuk ya teman-teman. Seperti menguap, menggosok-gosok mata, terus matanya terlihat erat atau matanya terlihat sayup. Berarti dia ya, ngantuk itu. Segera dibawa ke tempat tidur. Terus ya Kita puk-puk-puk Dilus-elus badannya kayak gitu. Nanti lama-kelamaan tidur Disusuin ya Jangan lupa disusuin Supaya lebih tenang Hal lain yang perlu Anda ingat adalah Jangan lama-lama melakukan kotak mata dengan si kecil Karena akan membuatnya terstimulasi Untuk berinteraksi lagi kepada kita Seperti kita ngajak dia main-main lagi Nah jangan seperti itu ya teman-teman, supaya dia dan jadi tidur nanti kalau misalnya kita ajak main lagi, ya kan ya? Jadi kita pura-pura tidur, kalau saya itu pura-pura tidur juga, saya tutup mata, saya sambil tutup. Pupuk, karena kita kan dilihatnya ya tidur, oh ini waktunya tidur berarti, katanya baik pasti dia berpikir seperti itu kan ya teman-teman, jadi dia juga bakalan ikut sama kita tidur juga eh maksudnya dia tidur terus selain itu posisikan ia dengan posisi telentang nah, telentang kalau bayi itu tidur ya teman-teman jangan ditengkurapkan nanti bahaya posisi ini adalah posisi tidur bayi teraman nah itu telentang itu teraman ya teman-teman hindari bayi tidur tengkurap atau bertopang pada perut karena bisa meningkatkan resiko terjadinya sindrom kematian bayi mendadak, maaf ya teman-teman, itu dia. Terus cara yang kelima untuk menidurkan bayi dengan mudah yang pertama, yaitu perhatikan penerangan kamar. Nah ini juga kalau saya tuh saya kasih redup redupkannya Jadi kalau kalau dia sudah mau tidur itu saya matikan guys, tapi pakai lampu yang kecil yang lampu tidur gitu loh. Jadi dia, oh ini waktunya tidur berarti. Pasti dia berpikir seperti itu. ya. Pasti. Yang bayi kan pintar. Nah, ini membuat kamar dalam keadaan redup juga merupakan cara menidurkan bayi yang efektif teman-teman. Cahaya di kamar tidur dapat berdampak kepada irama sirkadian tubuh, yaitu siklus tidur dan bangun secara alami. Nah, kalau misalnya saya mau bangunkan eh, anak saya itu, saya nyalakan lampunya. Nah, nanti beberapa menit kemudian dia terbuka matanya. Oh, ini dia waktunya waktunya bangun ini. Pasti ya, kayak gitu. Pasti. Karena dia sudah terstimulasi ya. Dari kecil itu saya biasain. Saya biasa. Saya biasain kayak gitu. Jadi saya kalau malam saya redupkan, matikan lampunya. Kalau siang itu saya nyalakan. Jadi kan dia ngerti, oh ini siang, ini malam. Gitu. Kamar yang gelap juga berpengaruh terhadap produksi hormon melatonin yang bertugas membantu siklus tidur. gitu teman -teman. Karena memang kalau misalnya redup, itu otak kita itu tidak, maksudnya itu tertidur juga, jadi istirahat juga otak kita. Kalau misalnya penelitian yang pernah saya ketahui ya teman-teman, kalau misalnya kalau kita tidur tapi lampunya masih nyala atau handphone atau televisi yang masih be, apa nyala itu otak kita itu masih apa namanya bekerja dengan yang di sekitarnya walaupun kita tidur jadi otak kita itu jadi pas kita bangun itu kita itu nggak merasa apa ya rasa enak nyaman relax kayak gitu karena masih kayak bekerja otak kita jadi kayak merasa capek masih, masih merasa capek seperti itu. Jadi teman-teman walaupun kita tertidur tapi otak kita itu tetap bekerja. Kalau misalnya eh, apa sekitar kita itu masih ada aktivitas-aktivitas seperti televisi, eh, terus lampu yang apa menyala itu kan mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita bangun tetap kita merasa capek kayak gitu, nggak merasa relax. Jadi bagus banget kalau misalnya kita tidur pada saat gelap atau redup kayak gitu. Terus Cara yang keenam adalah hindari mengayun bayi nah, Dulu Mas kecil fatal masih digendong sih Mas saya kan belum tahu juga ya Kebiasaan di sini digendong kalau misalnya mau ditidurkan Nah, jika si kecil sudah berusia 4 bulan, hindari menidurkannya dengan cara menggendong dan mengayun saat ia terlihat mulai mengantuk, cukup baringkan tubuhnya ke tempat tidur dan berikan kesempatan ia untuk menenangkan dirinya sendiri. Begitu. Dengan cara menyusuinya juga bisa. Nah, cara menidurkan bayi yang utama adalah menciptakan rutinitas yang sama setiap malam. Dengan demikian, dengan demikian teman-teman. Bayi akan lebih mudah tidur dan kita pun bisa cukup beristirahat begitu teman-teman bila teman-teman disiplin menerapkannya Insyaallah lambat laun bayi akan memahami bahwa malam hari adalah waktunya untuk tidur kayak gitu teman. jadi kita nggak apa enggak sering bergadang tapi kalau misalnya dia lagi rewel ya tetap bangun jangan sampai dia rewel ya lagi kelaparan atau ya. dia mau kehausan pasti tak mungkin. nah Itulah berbagai cara menidurkan bayi yang ampuh. Apabila Anda tetap kesulitan untuk menidurkan si kecil atau si bayi, meski cara tersebut sudah dipraktekkan Nah, kalian bisa berkonsultasi dengan guru-guru, eh guru, dokter, dokter yang berpengalaman, yang ahli di bidangnya ya teman-teman, untuk mendapatkan solusi yang tepat. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, 6 cara menidurkan bayi atau anak dengan mudah dan Perlu dicoba untuk teman-teman Di rumah ya uh, Semoga bermanfaat uh, Dan jangan lupa Teman-teman, jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa di subscribe Like, comment, and share ke semua sosial media kalian ya Darah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh